subuh manusia berjalan di atas muka bumi kita gitu tengok keadaan manusia yang durhaka kepada Allah dan keser-keser yang manusia duk buat zaman-zaman dahulu wujadi semua orang hok gi tengok gi perhati tu kena Allah takut kepada Allah we katanya Allah lah yang menciptakan benda tu nak situ Tak ada sudi, penelitian keluar satu dua tiga empat lima. Tak ada satu dua Tak ada satu dua tiga empat lima. Tak ada satu dua tiga empat lima. Tak ada satu dua tiga empat أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير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 والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسون من رحمته أولئك يئسون من رحمته وأولئك لهم عذاب أليم ayat 20 sampai 24 suratul ankabut Allah Taala firman di sini suruh manusia berjalan di atas muka bumi. Kita gitu tengok keadaan manusia yang durhaka kepada Allah dan kesesah-kesah yang manusia buat zaman-zaman dahulu. Untuk apa tu? Untuk perhati bagaimanakah Allah Taala memulakan kejadian Cuba kita tengok makna aja dak. Katakanlah mengembara lah kamu di muka bumi. Serta lihatlah bagaimana Allah telah memulakan ciptaannya, ciptaan makhluk-makhluk dari asal jadinya. Kita tak nampak Allah Taala buat macam mana makhluk pada permulaannya sebab kita tak ada tak ada duduk dalam hekan. Tapi Allah Taala suruh kita pergi perhati di sini sama ada perhati di tempat kita ataupun di tempat lain-lain yang Allah Taala buat go to buat gani yang tak ada di tempat kita kaifa badaal khalq bagaimanakah Allah memulakan kejadian dia memang semua kejadian hak kita tengok atas muka bumi ni lah kita boleh tengok di bumi ni lah ya? atas langit kita nak nak nampak lagi mana atas bintang atas matahari atas bulan Ya tak siapa kuasa kita nak pergi tengok sana, tapi bila kita tengok di atas muka bombing, sama ada di negeri tu, tempat tu, kita boleh ambil pengajaran banyak daripada yang Allah tak ada buat tujuan yang nak rakyatnya bukan, nak suruh kita pergi kaji sesuatu so -so, kalau sekiranya kita ada peluang boleh pergi kaji, boleh wikjai sesuatu so -so, kera bagaimana tujuan to buat gani, gani, gani tapi bukan tujuan nak su di wicahi tu tak Bukan su di Tahu Hatimah tipai Sosokaro kejadian dia Bukan nak situ tak Nak di Jadi semua orang Yang gi tengok gi perhati tu Kena Allah Takut kepada Allah Wirti katanya Allah lah yang menciptakan benda tu Nak situ Takut Tada nak sup di tak ada, tak ada di nak situ nak kita semua ni pakai ilmu kuat belaka kenal Allah dan reti hakikat yang sebenar yang Allah Taala cipta setiap sesuatu thum, apa thum Allah Allah buat semua makhluk adanya sebahagia makhluk yang akan Hidup semula Bangung semula Untuk menerima balas Yang Allah Ta'ala buat Dua apa tu? Kemudian Allah akan memulakan ciptaan Ciptaannya itu Semula pada hari akhirat Tak ada dah Pak lain Manusia Kalau lah Makhluk-makhluk lain Sekadar sebetar ya? Allah bakik winapok gamar katanya untuk nak no, wujadi adilnyo hak dok buak di atas muka dunia yang nabi misal di dalam hadis kambing hak ada tanduk dengan kambing hak tak ada tanduk dok bergomo gimana di atas muka dunia siapakah Allah kambing ataupun nak te tak ada tanduk sikit lagi di akhirat Allah taala witunjuk kepada manusia Ning tengok ni hak ada tanduk duk-duk tojuh ataupun duk tanduk nanti aja ni tu lah hak tak ada tanduk dan buat zoleng gatu gani gatu gani we nampak kepada manusia sebentar ya nak ujah dia ada ni balah tu lah orang-orang kafir apabila dia tengok keadaan macam tu orang kafir pakat kata ya lay tani kuntuturabah Alangkah baiknya, dulu masa aku duduk atas dunia, aku jadi tanah. Aku tak jadi manusia. Tak jadi manusia, inilah panah banyak. Sahabat-sahabat zaman dulu. Terutamanya Abu Bakr As-Siddiq, radhiyallahu anhu Dia biasa, duduk dia-dia, dia kecek, nak uya-uri, duduk tepi-tepi dia bunyi. Alangkah baiknya, kalau sekiranya, ibu aku tidak melahirkan aku Alangkah moleknya, aku tidak ada di atas muka dunia ni Ini bukan arti, tak syukur kepada Allah To buat dia jadi seorang manusia Kita pula tu? Gitu. Kita kena syukur kepada Allah Allah jadi kita ni seorang manusia Tapi bila kita fikir, look-look Manusia ni caw panah Buat itu, buat ini Lepas itu, hadap bosennya Kena duduk piko dosa Sampai ke hari, hari akhirat Itulah Abu Bakar dia sebut Alangkah baiknya kalau sekiranya, ibuku tidak melahirkan aku Tak sahada tuatun di atas muka dunia Tak ada kena kena kena kena kena kena dosa Terutamanya Kena jatuh di dalam pilih aku La ilaha ada arah dah. Ya semua ni Allah tak ada takdir belakang kita pun tak ada mitok nak mari ke dunia tak ada biasa mitok tapi Allah tak ada takdir sejak daripada azali lagi mung kena mari ke dunia mung anak siapa, cucu siapa, cicit siapa ha, mung nikah dengan siapa boleh anak berapa orang ataupun tak boleh anak kawasin sup dengan hidup mung tak ada anak siapa sup tak ada belakang dah hak ni lah kita perlu fikir semula, Ya Allah, nak buat macam mana nak buat jadi kita ni selamat. Selamat dunia ya, sekadar-sekadar ya. Tapi nak buat selamat di akhirat. Lepas pun, puang daripada kita buat gapa-gapa atas dunia, dia mi pun kepada kita lepas pada kita mati. Dan sampai ke akhirat. Atas dunia lagi mi pun, lama banget. Gapa yang kita buat, akan kita lihat ataupun akan kita rasa hasil natijah dia pun of kan pertam kita hot to molek ataupun hot molek dia akan kesan dalam hidup kita inilah yang Allah Taala ayat katanya tsumma Allah yunsyuna nasatal akhirah Allah akan buat akan apa kembalikan memulakan ciptaan itu semula pada hari akhirat dalam bentuk kejadian yang baru baru semua sebab kita hacu berlaku pergi pula kita ke akhirat nah, inna allaha ala kulli syai'in qadir sesungguhnya Allah amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu nota kaki yang di bawah 1, 3, 4, 5 dengan tujuhnya supaya bertambah jelas lagi mereka diperintahkan keluar mengembara di bumi di muka bumi untuk mengkaji asal-usul kejadian makhluk-makhluk yang berbagai-bagai keadaannya Kerana Allah Ta'ala yang menciptakan semuanya itu Amat berkuasa menciptakannya semula Pada hari akhirat kelak, Dalam bentuk kejadian yang baru Alhamdulillah ini Kita orang Islam ni Yakin Temtem -tem roi persen Katanya Kita Dan Sebahagian makhluk Akan dibakit semula Pergi ke akhirat Allah. Nah, Kita kena mati belakang ni Kita kena mati belakang Akan duduk di dalam tanuh akan dibakit sekali berlaku setelah kita ditiup apa selepas ditiup sangkakala. Mari ayat yang ke-21. Allah Taala firman bila siapa manusia di akhirat termasuknya jin juga dah. Right? Manusia dengan jin, hak tu hai nak bahalah. Hak lain-lain tu hai tak ada nak bahalah. Yu'adzibu man yasha' wa yarhamu man yasha' wa ilaihi tuqlabun ia menyiksa sesiapa yang dikehendakinya Allah nah iaitu orang-orang yang ingkar Dalam tafsir sebut orang-orang kafir orang munafik orang yang banyak durhaka kepada Allah Subhanahu wa ini termasuk di dalam yu'adzibu may Allah taala akan seksa orang yang dia kehendak wan yazubillah tapi wa yarhamu man Allah dan ia juga yang memberi rahmat kepada sesiapa yang dikehendakinya iaitu lah orang-orang yang beriman kita tak ada pelak Allah taala ayat kata dia yu'adzibu sebab dia nak seksa orang yang dia kehendak tapi hodok bosenya kita ni wa yarhamu man yashak. nak masuk ke kedah Allah akan beri rahmat di sini, artinya Allah akan memasukkan di dalam syurga. Sebab akhir ayat suratul insan Allah katanya Allah akan memasukkan siapa yang dia akan ke dalam rahmat dia. Apa makna rahmat? Iaitunya syurga. Oh, ini kita kena Bukan lun tak ni Bukan lun hidup kita nak jadi Eh kita boleh masuk syurga ke tak Itu nak pilih kita Bukan-bukan hak tu sahaja Bukan duduk luncuk tak Tapi dengan dengan perbuatan, amalan, ime Kelakuan yang kita duduk buat hari-hari-hari hari Hak ni lah menunjuk katanya Allah Ta'ala nak kita masuk di dalam syurga dia ke tak Ataupun tak masuk Tiap-tiap orang dia tahu katanya diri dia sendiri akan duduk mana. Sebab tu nabi royak di dalam hadis katanya setiap orang mati dia akan diperlehat maknanya ditayar di kepada dia hari-hari siang malam pagi petang tepat dia nak duduk di dalam akhirat sikit lagi. Sebab tu orang hak mati-mati dah dia nampak. Siang malam pagi petang tu ha suruh melekat tunjuk kepada dia ni tepat aku nak duduk ni. Ni tepat aku nak duduk itulah orang-orang hak -orang deraka kepada Allah banyaknya dosa terutamanya orang kafir orang munafik orang banyak-banyak dosa deraka banyak bila siapa hari kiamat malaikat siup santakala dia kata kanah hadu ya wailana mambathana min marqadina mereka itu akan kata dengan tuduh ataupun kata kepada diri sendiri ya wailana Celakalah kami ni. Siapakah yang cokeh kami? Bakit kami daripada tempat ni. Sebab itulah bunyi suruh. <Sess> Hatha ma rahman Inilah Allah ar-Rahman yang janji siap-siap dah. Wa sadaqal mursarun. Dan benarlah rasu-rasu yang diutus, yang dihantar menghidup wayak so-so-so-so kepada manusia. Hari itulah hari ia panggil Jelah, percak, cacin Yang manusia duduk dengar Tak dengar, ngaji, tak ngaji Gerti, tak gerti Dia betul Maklumat dia pada hari Yang berlakunya hari kiamat Masya Allah Sebab tu, kita Kena minta sokmo dengan Allah Ta'ala Jadi selamat dunia dan akhirat Minta sokmo Terutamanya Oh ni saya sad belum pada kita nak wisaleh semaya Pak kaya kita kena minta Allahumma inni A'udhu bika min athabi jahannam Wahai Allah Aku minta berlindung denganmu Daripada azab neraka jahannam Wa min athabi al -qabri. Dari azab kubur Wa min fitnatil mahya wal mamat Ni jauh daripada fitnah kehidupan dan kematian dan minta jauh daripada fitnah goda yang akan dibuat oleh Dajjal yang akan lahir mari ke dunia di akhir-akhir zaman walaupun kita tak tengok lagi Dajjal pada sekarang ni tapi satu hari satu cuang masa petak dia akan mari khaynak habis atau mukabami ni Ya, mari kena akidah orang. Buat menjadi orang matang, pesan habis otak. Cara hidup Islam, jadi kafe. Orang kafe sama telah dah, duduk dalam puak dajjah. Ini bosan, ini bosan dalam hidup kita di akhir-akhir zaman, yang berlakunya gotu goni, gotu goni, yang dikira katanya, fitnah yang sangat-sangat besar, yang akan hit, yang akan berlakunya dalam atas muka dunia ni. Pakito, janganlah belako. Mitok dengan Allah Taala pak perkara sak ni, mitok jauh daripada hidup kita, terutamanya azab ni akok. Sebab benar kita tak tahu. Kita nak gi, nak gi ada dok dalam keadaan mano pun kita tak tahu. Itulah. Kena dok mitok sokmo lun kebaikan yang kita dok buat, amalan usaha wujudik Nampak katanya sungguh kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala Sungguh kita dengan cara hidup Nak berjadi betul InsyaAllah Selamatlah hari tu Di dunia Dan di akhirat Akhir sekali Wa ilaihi tuqlabun Dan kepadanya lah Kamu semua akan dikembalikan Untuk menerima balasan Allah nah, Kita kena berjadi Teran seorang hati kita Beri peringat terseorang mikir duduk sore-sore utama sekali dah waktu sunyi-sunyi terutamanya atas tika semaya, waktu kita semaya tahajud lepas ada semaya tahajud cuba kita mikir duduk dia jangan jenirah tapi nak no, ayat katanya duduk dia sebentar mikir ha, hidup kita saya yakin katanya orang okay, apabila dia mikir ha, hidup dia banyak ha, akhirat ay mata akan tubik tapi mikir ha dunia banyak, air mata kering selalu. Tak ada. Tak tu baik air mata. Hati kita pun dia tak suka dah eh? kita mikir ha dunia banyak dengan kita mikir akhirat banyak. Hati kita tak suka. Okay, Orang mikir ha kubur, ha akhirat, ha dosa, pahala, hati dia lembut. Air mata dia mudah tu Bila baca Quran, eh, baca, baca ajaran agama. Dengar hadis-hadis Nabi Mikir, Ya Allah bagaimana kau Aku nak bawa dia aku ni. nah, Saya tak ada banyak Kurang Masa pun habis Nabi katanya, walaupun baca banyak-banyak ayat Tapi kadang-kadang, dia sekadar Satu-dua ayat, sekadar tu ya? Untuk jadikan sebagai Peringat kepada kita Wallahu'alam, wa sallallahu ala, ala Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh